air itu sampai ke kaki e, pasangan. Hmm. Jadi, makanya jaraknya lumayan. Jadi, nah, pasangan... nah, apa -apa. Masih jarak lebih. Pan abi ke masyarakat. Masyarakat, masyarakat. Oh. Abis, abis di lapangan masyarakat. Masyarakat, masyarakat. Masyarakat. Masyarakat masyarakat. Masyarakat di bawah. Masih yeah. di bawah. Luar di ya. nah, di <kuh> <kuh> <kuh> kalau kaloresan... yeah. ya. Saking... ya, nah, ke lokasi tekan jarak. Iya. Saking iya. kurang tuh dia jam 2 sampai Dua malam. tadinya hmm dua kali banjir, iya, ya makanya uh, abdi mungkin lawan uh, acan tahu persisnya apakah memang itu tekstur tanah, nah seperti apa gitu hmm. kan, apakah memang kesalahan yang melaksanakan atau memang dalam perencanaan gitu kan, kami hmm. diuninga pasangan tegak pun terlepas tegak miring miring ke dalam tidak ya makanya, tidak bisa disebutkan uh, naon pelaksanaan atau perencanaan abis nah, tidak nah, berwenang dalam itu juga, karena, juga, karena kita karena juga nggak tahu lah cuman <laughs> secara teknis gambaran abisnya gambaran nah. abis itu kejadiannya gitu jadi si perencana teh waktu itu tidak memperhitungkan uh, tinggi muka banjir karena memang tidak pernah kejadian hmm. kan gitu hari perencanaan mah ditaruh survei hari iya di Hi, tanahnya dia pernah saya cair itu kadinya karena asumsinya kan pemimpin sampai kadinya kan mm. ya. nggak terus enggak pernah seorang dinya tapi kan terus mm. pak tuh te pernah aja selama abi di dia tiga puluh tahun belum pernah ada kejadian seluar biasa itu mm. untuk urusan cairnya mm. iya tetep meninggal di sana tapi ya. karena abi mak kadinya teh pasca iya mas, mas sebelum mas, sebelum maghribnya kadinya lah menuju menuju saya tuh ya, Nonge banjir, hmm. nah, terus terus sore banjir, ternyata di mana-mana banjir. Nah, ya. Sampai kayak di rumah mak di video, di video kan di YouTube tengkul paka cama, samparnya atau maksudnya